Bacaan surah al-fatihah al-fatihah acara kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Muhammad Topan dipersilakan <tep> Assalamualaikum. Dipersilahkan. Amin. warahmatullahi wabarakatuh Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. yang Seluruh yang ulun hormati Ibu Sujarmi selaku pengawas TK PAUD Kecamatan Upau yang ulun hormati khusus kepada ibunda kami, Ibu Patmini yang berkenan hadir hari ini, yang ulun hormati seluruh dewan guru TK Negeri Pembina Hariwai, yang ulun hormati tamu undangan Beserta orang tua Wali murid TK Negeri Pembina Haruai Beserta anak-anak kami Sekalian yang kami sayang Pertama-tama Marilah kita memanjatkan Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi ada empat fase Cara mendidik anak Pertama fase Sebelum membuat anak Abah mama itu banyak-banyak beramal yang saleh. Karena sebelum karena hasil amal saleh akan membuka bibit saleh, saleh Abahnya beramal, mamanya beramal, baik belum kawin atau sudah kawin, pacangan benar. Abahnya beramal saleh, mamanya beramal saleh, bibitnya karena ini calon bahkan anak soleh-soleha itu dari hasil amal soleh mamanya, bibit itu kan mau keluar pada pada induknya itu yang biasanya ini masa emas dari belajar itu empat ini yang dijaga empat ini yang dijaga yaitu masa nol sebelum pembuahan masa umur 0 sampai 5 bulan dan itu dijaga makan minumnya yang halal Abang namanya Mbak Amal Amal Sober. hari ini adalah perayaan maulid tadi besar Muhammad sallallahu alaihi yang menjadi momen luar biasa